ceweknya ganteng apa cantik? oh cantik, oh, cantik. Kan? kalau ganteng bukan cewek Lalu, dulu sih 2000, sekarang turun jadi 1600 turun ya? bisa. kali kan gaya 200, kalau ikan kenapa? nah ya. dulu dikali 2000 gampang 200 sudah gaji ya. 400 ya. Ya, kita lihat style detailnya ya, gimana memutarnya bagian belakang, bagian samping, bagian atas mungkin ya oke mari kita lihat bareng-bareng tahu kayak gimana dari belakang <laughs> halo guys, berjumpa lagi dengan jenar Barber untuk kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya sahabat-sahabat Loren dimanapun anda berada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang terbaik. Amin. Ngobrol-ngobrol lagi sama Loren Jinar Barber guys. Untuk kali ini ngobrolnya sama pelanggan yang satu ini. Loren, lu nggak kelihatan ya. Mas ini namanya potongan apa ini? Stylenya apa mas?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 ini Loren bersih-bersih ini, -bersih, kenim perlu dibersihkan, habis di Berta. Kalau boleh tahu, rumahnya di mana, Mas? Perkuan mau Mojokerto. Sudah lama jadi keluarga di sini, yeah, ya. lama. Dari kecil. Dari kecil. Oh. <laughs> Dari kecil Iya, iya. Ya ya ya. Ini kenapa Loren kamera, guys? Karena nah, style-nya sedikit memang lebih apa ya? Tanya, Kak Indi, banyak ada ekstrim juga. Kalau bilang ini gayanya, gaya arah cukup yang pernah Loren ambil gitu. Tapi sekarang nanti baru orang nggak kayak gini lagi. Tapi sebenarnya itu masih harus kayak dulu lagi. Kemarin tanya, "Gue potong kayak yang kapan itu loh yang pinggirnya habis?" Katanya kayak gitu, Loren disuruh potong kayak gitu lagi. Tapi males, pinginnya kayak gini nanti kita lihat ya setelah ini ngobrol-ngobrol hasilnya -ngobrol, detailnya kayak gimana gitu loh mak ya hmm. eh. sudah kerja sudah kerja di mana PGNT Express Di C Express Express sudah belum belum siapa nya belum sudah sudah mudah, ya. sudah siapa wow udah enggak cantik oh, cantik, oh, cantik. Oh, cantik. Oh. Kalau bukan namanya <laughs> apa? <Kalo> Kalo... mo... <laughs> Ay Jadi uh, baru sih. Cuma masih setahun. Enggak lumayan. Namanya sayu, oh. bisa saja. saja, bisa bayu saja <tuk> bisa, bisa, bisa, bisa, terusannya, bayu saja <tuk> ini, saja, karena, <tuk> bisa. ya ya ya, masih, masih tetap itu. untuk hmm. sementara masih, oh, masih. masih. Ya. Ya, bisa, kalau kalau <tuk> nggak pingin gitu, mungkin saya share ini, saya, saya viral kali ini. <tuk> dia tahu gitu kan tadi eh 누누스 sampai ya negeri 1 negeri 1 enggak lah kalian Potong aja kayak gitu gini ada yang lebih lagi Orang tentunya suka sih tari saya gini, kalau gini tidak banyak, kita sama saya ini bak balau pun, itu di gimana ya, sing, sing, orang mengetuk suka saya, kita apa ya, diameter apa tadi saya berusaha, kita dari mana-mana, dari luar-luar jadi ya, nyontek, kita nyontek tadi saya dari luar berarti, noreng dipakai, jadi bantuan yang itu itu, itu hasilnya kayak gimana? Gitu? biasanya kan? Iya. atau kurang kuat atau gimana nggak puas enggak, iya. ya? iya, ini apa? enggak, tidak udah enggak, maksudnya nanti kurang puas di jualan <laughs> ya, sudah enggak ya? enggak dulunya kesini ke sini, apa informasi apa? tahu sendiri informasi informasi ya, tidak. dari teman jadi saudara ya! apa, apa ya? tanya lagi Loren viral di sini guys. Sekitaran tempatnya Loren Loren itu viral. Tidak oh. ya, tahu kalau kamu tapi kalau penutuan Loren, Loren itu viral. Loren kalau kemar mana selalu dipanggil. Bang, <tuk> <Wah>, di bang. <bawah. tuk> Terkenal. Iya. Jadi sampai heran. Iya. Kemana-mana selalu dipanggil orang. Dipanggil mas kapan tua <tuk> <tuk> ya. Ya, ya, ya. <tuk> kalau pulang kerja atau berangkat kerja pagi? kalau berangkat jam 6 berangkat oh. ya. istirahat? kiranya jam 12 belum pagi sampai jam 12 jam ya. kan berangkat jam 6 ya. terus sampai sana sortir ya. terus berangkat rate pertama oh. paling rate pertama jam 10 itu sudah selesai oh, itu kembali lagi ambil rate 2 mungkin rate 2 bawa Alat khasarnya mungkin sedikit lah. Biasanya ya, ya. jam 12 kurang dan selesai, terus eh. istirahat, si pulang. Kalau bisa, terus nanti jam setengah tiga kembali dari ke, ke kantor. Setelah itu kirim, hmm. mungkin jam jam berapa? Jam empat delapan lama udah pulang. Sampai rumah kan? Sore, sore. Sampai rumah, sudah. Sampai ini paket berapa? Tergantung. Nah, paket habis kalau tergantung, tergantung ya? orang yang beli desa, beli puluh enam, dua puluh dua desa dua puluh enam, dua desa? dua desa, enam, dua 6 enam, dua desa enam, eh, dua puluh eh, enam, dua puluh enam, dua puluh enam, paling puluh enam, dua puluh enam, dua puluh enam, dua puluh enam, dua So, Kalau Kalau dulu Sekarang turun ke 6 ratus Turun ya? Iya Tapi kan ada gaya Berapa? Kalau berapa? Kalau yang udah kan dia? ratus Iya kalau dulu dikali 2000 gampang 200 sudah gaji oh. 400 gini oh. <laughs> oh. kalau dulu oh. kalah ini ya oke okay. ayo kita lihat stylenya untuk detailnya gimana memutarnya bagian belakang, bagian samping, bagian atas mungkin ya oke okay, mari kita lihat bareng-bareng tahu kayak gimana dari belakang <laughs> Ini style kalau dari samping guys Kita mundur dikit ya Coba kita putar ke arah belakang pelan-pelan ya Ini Loren menggunakan kamera HP Tapi kamera depan Kamera belakangnya Loren juga ada sudut mengambilnya Ini ke bagian belakang Menunggu situ, Ya, Jadi ini style arah sekurangnya Mungkin kita lihat ada, ada apa ini ya? eh, Lihat garis-garisnya apa Ada skin Ada apa, skin uplock air uh, Tato itu Dia agak ya apa, apa mas ya Dikasihnya itu di, di kantor, apa, apa? Araw, ya dia bentuk apa? Nah, bagus ya saja. Keren, kita lihat lagi, dari, dari dekat sudah, ini kembali ke depan lagi, bau Oke, kita lihat hasilnya, style Harajuku cukup dari lari jenderbar-bar untuk mas. Bayu wajib tadi, oh bayu saja <tuh> Oke, warna kiri konten kali ini Kontennya cuma ngobrol-ngobrol aja sama pelanggan Buat kesan nanti mungkin sampai kapan, mungkin dia sampai tua Dan uploadernya ini masih ada, tersimpan di Youtube-nya Loren Oke, warna kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir di uh, kontennya Lorenz General Marfor Mudah-mudahan jasa baik Anda terbayar mahal atau dibayar mahal oleh Allah subhanahu SWT Amin, Amin. Good luck, let's go, let's go, let's go